Oke hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lampal RS. Video kali ini gue bakalan Menunjukin pertandingan Antara Cilolohan FC sama FC Caesar Dan langsung aja masuk ke videonya Nah, lihat guys gua Itu kasih pertandingan kemarin lawan Isle of Lewis yaitu 51 Sedangkan Sekarang gue bakal lawan FC Caesar Yang merupakan Salah satu Saingan gue di Liga Cup. Oke okay guys, langsung saja masuk ke videonya ya kan. Nah, di sini gua bakal ngelihatin bahwa gue itu udah nge-upgrade prasarana yaitu yang tadinya asa asalnya toilet menjadi prasarana makan dan minum dan di video dan lihat juga bahwa gue sedang meng-upgrade lapangan latihan buat para para pemain sepak bola gua. Nah, ini gue ada di urutan ke-32 besar ya kan dengan FC Cesar dan oke okay, waktunya kita lihat lagi per menit lagi ya kan eh uh, kita lihat dan ini formasi gua ya kan dan kesiapan gua udah siap banget ya kan semua timnya sudah siap stamina sudah siap kecuali beberapa dan mental pun mereka udah siap ya kan nah ini kurang dari kurang dari satu menit lagi pertandingan bakal dimulai Oke, okay, kita tunggu terlebih dahulu. Kurang dari satu menit, nah, pertanyaan udah dimulai, ya guys. Oke, okay. ini udah mulai, ya kan? <tuh> ini udah mulai nih. Oke, okay, dan di mana ini? Di stadion mana ini? Oh, sudah sedang hujan rupanya, ya kan? Oke, okay. pemainnya masih sama kayak kemarin, ya kan? Cuman taktiknya kita akan menyerang awal-awal Sama game mengumpannya panjang sama nyala Dan ini tackle-nya kita akan ganti. uh Wow, udah 1-0 awal-awal, gila ya kan Gaya nah, tackle-nya keras, ini udah Nah sama seperti strategi yang lalu ini strategi yang sering banget gue gunakan di sini ya kan karena lumayan efektif, terbukti oke okay, di segna di segna ini adalah pemain yang luar biasa gitu ya kan dia aktif banget menyerang dari itu di setiap permainan dia aktif banget menyerangnya ya nah kita nanti akan pergantian pemain mungkin satu atau dua pemain yang akan kita ganti ya kan pemain-pemain yang bagus kita tempatkan dulu di akhir-akhir ya kan untuk berjaga-jaga. Oke, okay. Jordi. Oh, rupanya diperbut sama pemain musuh. Awas, awas, awas, awas, bahaya, bahaya. Bahaya. Aduh, ke kegolan was, Bro. Kita kegolan, guys. Aduh, satu-satu lagi. Satu-satu <coughs> rupanya. Oke. Okay. Oh. Mereka udah menyamakan kedudukan, ya kan? Kita lihat. Hmm. Ternyata dari sisi, sisi ada yang mau nonton. Gue... untuk mereka, ya kan? Mereka tetap sempat. ya Mantap juga, udah oh, signal ya, di nih pemainnya sangat aktif sekali. ah oh, tidak bisa mas Bro bola dibuang Ternyata tak sama pemain mereka ya kan. <tuh> Oke okay. nugroho kasiani umpan umpan umpan umpan ke belakang sama Kurniawan di ke Heru dan dibawa lagi sama Kurniawan Kurniawan memimpin, dan Togo, aduh Togo, dikit lagi lo, padahal, dari kebobolan ya kan, Togo ini salah satu pemain yang luar biasa gitu kan, semakanya on fire terus dia, pemain yang emas lah kayak gitu, kalau di dunia sparkball, aduh, awas, awas, awas, awas, awas, awas. jaga, hati-hati, hati-hati, hati-hati, nah gitu, dilempar, dibuang sama tim kita ya kan, oke, okay. Kita berhasil menyamakan Mereka masih menyamakan keludukan lo Gila ya kan Oke okay, Budiono Darmawan Di ke Nogroho Ke Kasiani Dan diumpan ke Nogroho lagi Diumpan ke Kurniawan Diumpan ke Darmawan Dan dibuang ternyata Aduh Skornya masih satu-satu ya kan Waduh Kira gak ingin bakal menang gampang Kayak laga sebelumnya ya kan Nah, bentar lagi nih pergantian pemain. Gue bakal ngeganti pemain ya kan? Oke, okay. 45 menit. Udah berjalan dan skor masih satu-satu ya kan? Gak menyangka. Gue kirain ini eh, tim lemah gitu, padahal kuat yang lumayan nih. Oke, okay, kita dipaksa menggantikan Budiono ya. Oke. Okay. Sama siapa lagi nih, Hmm. Kita lihat dulu ya kan, kita lihat dulu hmm, Kayaknya enggak ada dah Oke. Okay. Kita ganti dulu satu orang aja dulu ya Oke, okay. mudah-mudahan menang lah ya, masa kita kalah sih Waduh kartu kuning, aduh tendangan bebas rupanya. Untung saja tidak masuk ya kan? Oh aduh dibuang bolanya. <tuh> dibuang bola oh, siapa tadi yang ngelanggar itu? Nomor delapan siapa tuh? Hmm samuel ternyata. Oke, okay. oke okay, budiono kita gantikan ya. Yang karena dia bisa terlalu kelelahan kita ganti sama Sudrajat oke okay, Nugroho aduh di buang bolanya aduh ternyata mereka lumayan juga nih bentar kita kita arahkan untuk perintah untuk menyerang nah kita perintahkan untuk menyerang secara agresif Kita kita lihat Laga Aduh krud Awas awas awas Awas Aduh Heo heo Aduh awas awas awas Oh offset M krud Di offset Oke okay. Pertandingan masih berlanjut Wah ternyata keras juga perlawanan mereka ya. Aduh untung nggak masuk ya kan. Gila juga perlawanan mereka guys. Aduh. Mm -hmm. Ayolah masa kita kalah sih. Ternyata mereka mempunyai persiapan yang matang juga ya. Oke. Okay. Hero Ayakwatski Darmawan. Masih darmawan Aduh ternyata kok Malah dibuang sih Disigna Nah kan Malah dibuang tadi bolanya kan Salah Oke okay. Oke okay. Blok blok blok Blok Oke okay. Kita berhasil menghindarkan bahaya Ayo Samuel Maju Togo Aduh Hmm ternyata mereka Matang juga persiapannya guys Aduh masa sih satu-satu oke, okay, offset aduh, di Segna, ya ampun di Segna, di Segna padahal kesempatannya udah bagus lo itu, ya kan latihan kita kayaknya kurang nih guys gol di Segna, waduh gila, ya kan, akhirnya kita bisa bernafas lega, ya kan disundul saja oleh from oke okay. ternyata persiapan mereka matang ya guys ya ini mereka hebat bisa menyamakan kedudukan sampai akhir baru pertama ya kan itu gitu. susah ya kan kirain gol ya kan? dan ternyata di luar kuat ya kan tim mereka kita lihat Uh, umpanan mereka lebih Sempurna daripada kita dan juga Tekal masih kita yang menang Pelanggaran banyak yang kita loh. Aduh Mereka gak ada pelanggaran loh Tendangan bebas sama Penyelamatan kita kurang Tendangan sudut 5 Efisiensi tembakan 22 Tapi kita menang ya kan Tapi ini mengecewakan sih guys Ini mengecewakan karena kita Ngelanggar kartu kuning ya Satu dan itu mengecewakan ya kan aduh sulit juga ya kan main di tanah basah waktu hujan oke okay. pertandingan sudah berakhir dan hasil 2, 1 oke okay. nah ini dia nih waduh jam 3,4,4 guys gila gak tuh waktu gue lagi tidur itu jam 3,4,4 Hmm. Mungkin gak bisa ya kan Gak bisa nonton kali Soalnya jam 3.44 itu gue gak bangun ya kan <laughs> Waktu orang lagi tidur Aduh, Tapi kita tepuk yang menang ya kan Tapi ini mengacaukan Kita harus tampil lebih baik lagi ya kan Oke okay. Kita harus meningkatkan lagi penguasaan bola kita Penguasaan bola kita masih kurang ternyata ya kan Oke, okay. kita coba tekan dulu moralnya karena ini paling penting. Oke, okay, moralnya sudah terlalu kan Percaya mungkin harus sangat sudah sangat bagus nih karena ini tim yang lumayan nih kelihatannya nih kuat mereka. Oke okay guys, mungkin sekian dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan nantikan juga video selanjutnya ya kan? Karena karena di video selanjutnya gue bakal ngebahas tentang itu ya kan tentang tentang lawan klub ya yang jam 3 itu karena itu gue bisa ya kan karena gue udah tidur nanti mungkin di next video selanjutnya gue bakal ngecari-cari game yang lain untuk kita mainkan dan kita bahas ya kan Oke okay guys sekian terima kasih dari video kali ini maaf apa belakangan kesalahan kata-kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.